Pantai Misena laku karena pantomimnya uh, keluar dari zona yang selalu lucu-lucuan gitu. Karena capek, kalau ngeliat lucu-lucuan itu capek. Jadi bagaimana menghadirkan sisi lain dari tubuh kita, tubuh kesarian yang kita juga mengalami, kalau lah mengalami habisnya makanan, gini gitu sampai ya, banyak habis batuk, gitu. koknya banyak perkosaan gitu. Terus punya saudara kita atau keluarga kita juga yang juga punya tekanan ya. Gitu. Saya untuk ngambil yang dekat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Zaki Di acara Mari Berkenalan Kalau belum kenal, jangan menghakimi Di episode kali ini Oh jadi mau minta maaf dulu ke teman-teman bahwa Udah lama program ini libur Karena satu dan lain hal Jadi kita bakal memulai lagi program ini Karena banyak juga teman-teman yang nunggu program ini Dan emang tujuan program Tujuan besar program ini adalah Menjadi arsip Untuk kedepannya untuk jadi arsip Entah daerah, entah nasional, entah apapun itu Tapi tujuan besar program ini adalah menjadi arsip di episode kita yang sekarang kita bakal ngobrol dengan mungkin teman-teman di sini banyak yang udah tahu dengan sosok atau seonggok manusia ini seonggok <guruh> dengan sosok manusia ini tapi mungkin juga banyak yang hanya tahu belum kenal secara personal atau secara mendalam dengan sosok ini kita sambut aja ini dia Wangi Hoyt deffeknya gitu ya <yik> halo nah biasanya orang ini di panggung atau dimanapun dengan dandanannya tidak dia adalah orang yang berbicara dengan gerak yeah. tidak berbicara itu nggak nggak wah nah, enggak ada vokalnya ya nggak verbal ya sekarang Nama aslinya, secara KTP apa sih? Eh, nama asli wangi Hudiyatno. Hudiyatno, Hudiyatno ejar lama, HLED. Jadi, Hud itu bukan nama panggung yang uh, sengaja dicari. Bukan. Tapi emang nama panggilan yang disingkat. Iya, jadi uh, ceritanya gitu ya. Hmm. Uh, produksi, pertunjukan, hamlet, waktu itu. Nah, tahun-tahun, tahun 2000. Apa ya, uh, sekitar 89, 89, 89, 89. Nah, karena namanya panjang gitu ya, namanya lain muda, ya, ibaratnya, Budi Santoso gitu nah gitu kan, nah, kemudian nama Wanggi Yehudiyato nih, agak ribet kan, ribet juga gitu, nah, pas pembuatan poster itu, karena waktu hamlet ini pendukungnya banyak gitu ya, nah mau gak mau, Wanggi Yehudiyato dipotong lah. Iya, punya jadi wangi hud. Nah, tap, uh, itu juga izin dulu nih. Pangwangi, uh, namanya dipotong apa-apa. Apa-apa kok bagus namanya gitu, jadi wangi hud ini. Gitu. Iya, karena kepanjangan, gak apa-apa ya. Aman, deh gak apa-apa. Nah, keren dipakai lantai sampai sekarang gitu. Jadi nama Hood itu ternyata terjadi karena komplainan editor poster, yeah, berarti poster. namanya panjang, namanya terlalu panjang dan memakan space. space terciptalah nama Wangi Hood, Hood itu. Yeah. sampai sekarang dipakainya Wangi Hood. Hood. Eh seru banget <laughs> <laughs> nama hut itu terjadi seru banget sangat dipikirkan <laughs> sangat dipikirkan <laughs> Ya iya soalnya jake sendiri ngeliat lihat hut hut atau Uh, ini janjian keluarganya Meligusloh, Meliguslo. <guluh> uh, saudaranya Antohut, jangan-jangan Antohut itu Diatno juga? Diatno? bukan, ya. oh, bukan. bukan, bukan ya. tahu kan? Antohut ya. itu lebih kemarga, soalnya yang uh, jagi tahu Antohut uh, itu entah marga, entah uh -huh. apa gitu. Ya udah, dikirain jagi Antohutnya itu dari sana. Uh, bukan, ini karena itu karena poster. Nah, agar eh, mudah lah ya gitu. ya Nga Masukin nama Wangi Hud, Wangi hud, Hudnya ya udah, Wangi Hud aja, udah oke okay, Wangi Iya. aja terima kasih pada editor poster pada zaman itu karena sampai sekarang itu jadi nama artis nama artis tapi kan keren juga, kita tampilkan wangi hudiat mo kalau panjang juga deh nyang ya. enggak enak kan sih wangi hud dua suku kata yang lebih enak ya di eja wantahkan tapi itu orang tua nggak gak Nggak enggak, gak pasti nama orang tua kan itu enggak, bukan, jadi Uh, Hudiatno itu saya anak ketiga dari lima bersaudara ya dari bersaudara. Uh, ya, ada lima bersaudara anak keempat gitu. anak keempat saya ada tiga laki-laki nama belakangnya Hood semua. Hudi semua Hudiatno, Diono sama Hudi ya Hudi Yanto. Uh, ada tiga Yat, Yanto, Yatmo, Yono saya eh, Yatno <laughs> Eh, keluarganya ada pengrajin sweater gitu. Hudi <laughs> harus, harus banget pakai hoodie. Makanya nah, dulu kan uh, apa dari kecil tuh kita pakainya kembar. Jadi misalkan pakai hmm. baju apa, itu ada gambarnya apa, semua harus pakai sampai di umur uh, eh mau ke SMP itu udah berubah semua. Udah punya style masing-masing. Iya, ya, masing-masing. Jadi enggak kembar gitu kan tapi gak kembang berasa anak-anak ormas mana ruas eh, mana gitu. ruas lagi kumpul biasa <laughs> ya, anak-anak jadul kan gitu dulu iya Kemarin dulu tuh. orang tua selalu Dua. minimal warnanya sama sama, sama. motifnya sama, sama. <laughs> sekarang yang kita asli mana sih? Uh, saya... karena yang jadi kita tahu uh, wangi itu sangat banyak pergerakannya di Bandung terutama uh, ya yeah. kalau aslinya asli mana? Ya, asli palimanan di mana itu? tuh oh, Palimanan, tempatan Palimanan, Kabupaten Cirebon Oh, udah Cirebon Kabupaten, kabupaten Cirebon ya. Oh, Palimanan Biasanya <gih> Pegagana, udahlah Tunggu besar di sana? Tunggu besar di sana sampai SMA Sampai SMA? Oh, nah, dari SMA baru lagi ke Bandung Ke Bandung? Hmm. Langsung ke Bandung atau ada perjalanan, perjalanan lainnya? Perjalanan lain dulu, dulu sempat kemana itu ya sempat waktu itu uh, ya inilah ya apa semacam namanya bersekolah SMA kan biasanya punya ini ya punya impir ya impir hmm. masing-masing ya. kayak ibaratnya ada yang mau ke Unpad gitu ya. ada yang mau ke itb ada yang mau ke Unikom gitu macam-macam ya. lah itu kuliah gue bakal di sini kuliah aku bakal di sini nah oke okay. nah pilihan saya waktu itu adalah ikj Wow, ikut kakak jualan Ikut kakak jualan <laughs> Institut Kesenian Jakarta uh, Awalnya nah. Cuman emang tidak uh, Tidak selesai lah, tidak lama ya Hanya berapa bulan waktu itu. Uh, ada satu dan lain hal Akhirnya STSI Bandung masih buka nah, Ntar akhirnya, dulu, ntar dulu sebelum uh. gue, Maaf, jadi potong Cuman uh. satu dan lain hal Nggak meneruskan di KJ itu uh. apa Yuk kita bahas oh, gitu, Ya, <laughs> uh, Perihal ini ya Perihal apa ini Uh, SPP yang tinggi ya. Uh -uh. Itu juga alasan saya gak meneruskan <laughs> di kaji setelah dua tahun. <laughs> ya, itu ada, ada itulah. Gitu. Ternyata kita sama-sama alumnus ya. Walaupun uh, yang terjadi sama Wangi itu, enggak, beliau nggak sama enggak sekali. sekali pembelajaran nah, juga ya. Enggak. Cuman waktu tes masuk itu. Tes masuk. Gitu. Itu udah melakukan kegiatan apa aja di kaji? Malah nggak ikut apa-apa, ikut aspeknya itu. Oke. Jadi, setelah tahu informasi SPBU segitu, itu udah kayak ke apa ya? Terus, itu lah. Wujud, <gitu. itu tolong kebijakannya. <laughs> Untuk ikannya boleh lah diturunin ya lah. lah. Ya, nah, boleh boleh lah. <laughs> Lari karena itu, memutuskan ya. Tarik mundur, tarik mundur, tarik mundur lagi. Tapi nggak pulang ke Cirebon, nggak komunikasi gitu. Uh, kembali lagi, pulang, pulang ke Cirebon sebentar. Untuk komunikasi ternyata memang uh, eh, nah, orang tua agak sulit ya untuk gitu, mencari gitu walaupun mau diusahakan uh, tapi akhirnya saya coba untuk cari alternatif karena nggak mau merepotkan lebih dari nominal segitu gitu oke okay lah uh, Bandung jadi tempat yang akhirnya oh kayak Bandung ya coba deh nah akhirnya ya sampai ribetnya belajar dan selesai di STSI Bandung ngambil jurusan teater why Ya karena dari SMA itu udah teater Ikutan, ikutan. organisasi ya, ya belajar ikutan kerida namanya Di, Di SMA, sekolah? Dia. Di sekolahnya ada Di sekolah ada. SMA Muhammadiyah Cerbon Jadi ada kerida teater Nah kebetulan dari SMA uh, kelas 2 saya ngurus yang telah ngembangin lah ya Soalnya kalau udah jadi alumni harus jadi pelatih Biasanya ya, kayak gitu kan gitu, gitu. Gantian gitu kan Nah karena memang uh, sayang kalau ilmu teater dari SMA ini nggak diterusin sih dan juga rasa penasaran juga ada apa sih gitu, sebenarnya di teater gitu. oke okay, lah mau Soalnya, coba untuk kelas UK. SMA yang Jackie tahu Jackie pun mengikuti itu kelasnya bukan teater berat Jadinya yeah. seni pertunjukan seni lah yeah, ya ya, yeah. di dalamnya yeah. pasti kita ngalamin kabaret kabaret ya. dubbing-dubbing drama atau, drama, IWO oh, dan sebagainya paling berat pun drama ya jatuhnya yeah, ya kalau jadi teater banget kayaknya belum, belum. kita malah ah. jadi lapar ya belum, pengen mama. belajar Bener. bahkan jadi apa kayak kru ya lebih mm -hmm. layar lah tangkut iya. level bantuin properti begadang, begadang Iya bikin-bikin properti bikin -bikin sendiri, proper sendiri ya. beli konsumsi dan sebagainya ya. Kalau kita tarik mundur dulu deh, sebelum eh. menjelaskan tentang estasi eh. awalnya waktu SMA itu tertarik ke bidang seni peran eh. atau teater itu kenapa Iya karena uh, di sana lebih nih ya anak-anaknya ketika lihat tuh lebih bebas itu dia, kebebasan. Iya, ya. bebasnya, enteng gitu. Kan. Ini materinya, kok nggak kayak nggak ada gitu. Karena sebelum di kerida namanya itu krida ya, tiap hari Jumat. Tuh. Jadi namanya krida jadi tiap awalnya itu musik, hmm. gitu, ya? Nah, karena musiknya enak, karena dia gu, gurunya ini pelatih ini ngejelasin murid-muridnya bermain dengan apa dengan benda-benda, alat yeah. musik masing-masing, ya, gitu. Terus, Terus hmm. lama-lama bungkus harga, nih, yeah. gitu, ya. Lagi tertarik lah dengan lihat anak-anak teater yang kalau lari, pakai baju bebas, nongkrong-nongkrong, terus pelatihan-pelatihannya itu ada saring berlawanan. Itulah yeah. gitu, tekton gitu. Ini enak ya, tidak riak gitu kan? Kalau tuh, oh, menarik nih, akhirnya pindah lah ke kriteria teater gitu, dan di jurai teater. ya di sana mungkin ketika nemuin teater, oh di sini lah nih kayak penjuruhan bisik kepala tuh ditempahin gitu jadi ngerasa emang punya, si punya tempat ya iya ada tempat itu, ada tempat ada uh, yang bisa dituangin lah emang ada darah seni dari keluarga atau emang selengean sendiri? enggak ada selengean sendiri Pokoknya dari lima bersaudara saya yang keluar dari e, terjerumus? terjerumus yang keluarga emang kalau keluarga itu pada fokusnya di bidang apa sih? Uh, perbankan Oh. Bankan, sangat ya, idaman calon diri. mertua <laughs> sangat karena <laughs> yang jadi sorry itu maaf banget cuman emang banyak cerita cerita yeah. kalau ketemu orang tuanya perempuan hmm. kita pakai ID card perbankan itu wah nilai kita naik yeah, ya itu beda dengan kita <laughs> <laughs> <laughs> makanya memutuskan uh, ikut kerida dan yeah. bukan hal mudah jadi tahu itu hmm. bukan hal mudah di mana uh, di keluarga pun uh, bukan orang yang di bidang kesenian juga hmm. untuk meneruskan kuliah ke kesenian aja yeah. itu pasti ada tanda. tantangan apa sih dari keluarga yang hmm. tantangannya mungkin kalau uh, angkat tangan saya pasti pasti pernah mendengar ini ya. madesu gitu. maser ya. <laughs> gitu. jadi uh, <laughs> ya. itu terlontar dari orang tua. Jadi ya. pas dia memilih saya ada. pengen seni nih? Ada, jadi uh, ntar kerjanya apa? Gitu. Ntar uh, ada nilai apa, gitu. ada duitnya dan sebagainya Bisa hmm. kira-kira ntar nabung Nah ternyata uh, hal itu kan coba untuk ketika kuliah di apa kuliah di Bandung itu coba untuk Oke okay, ini mitra-kmitra -mitra harus diberesin gitu ya, ya. Gitu, Harus Terus aja, makanya dengan dikesenian pada akhirnya terus belajar, terus belajar, terus belajar, dan simpel itu membuktikan ini, masuk koran. kabarin orang tua tidak bukan karena curanmor, bukan, oh, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan bukan kesenian. bukan kriminal, bukan kriminal <laughs> <laughs> ya. Soalnya, uh, bukan bukan bukan Emang kadang ya. untuk orang-orang kaya kita yang pengen di bidang seni untuk zaman angkatan kita, kita ya, mungkin benar. gak jauh ya angkatannya nah. uh, Angkatan kita itu punya nilai kesulitan untuk minta izin di dunia seni itu karena orang tua tidak punya referensi Betul, apalagi uh, orang tuanya kayak lulusan SMP, SMA hmm. gitu dan pada zaman itu kita pengen ngasih tunjuknya kayak gimana betul mungkin zaman itu ada nama besar Western kan? Iya ada nama besar lain kayak Kang Ibing iya. Bandung. pada oh, zaman itu indah. banyak orang-orang sukses di dunia seni tapi tapi kita ngasih lihatnya kayak gimana ya pola hidup mereka betul. cara hidup mereka ya. itu susah ya, ya zaman dulu, mereka hmm, media dengan. tidak segampang sekali betul nggak, nggak mudah jadi orang tua itu sebenarnya pada zaman itu kita positive thinking aja. Oh. Mungkin mereka cuman butuh pembuktian. Butuh pembuktian seperti apa gitu. Belum tentu. <laughs> Sebenarnya itu doang sih. Oh, jadi untuk teman-teman yang zaman sekarang di teman-teman itu banyak banget lah untuk anak-anak generasi sekarang itu opsionalnya banyak. banyak Pengen banget. jadi apa yeah. bisa banget yeah. dan kalau bahasa kerennya semua semua hal bisa jadi uang. Iya. Yeah. Yang, yang terakhir kita mau selfie sendiri atau ya, apa, itu. apapun itu bisa jadi buat untuk Bapak zaman banyak mm -hmm. yeah. tapi yang jadi masalah, berapa persen sih teman-teman bisa konsisten di yeah. bidang itu sekarang balik lagi ke Wangi Hut, <laughs> setelah membuktikan masuk koran, uh. apalagi yang dilakukan untuk membuktikan orang? Uh dari masuk koran kemudian uh, mengupdate apa up aktivitasnya gitu ya. terus menginformasikan ada pertunjukan saya lagi proses pertunjukan ini terus ada saya uh, kasih flyer flyer buklet ya buklet buklet gitu ya terus ada di point ketika ini sebelum uh, ya beruntungnya sebelum almarhum keluarkan udah ada semua dua ya 2015 itu uh, ketika di Matanazwa itu salah satu di undang Mata Nazwa ngebahas tentang uh, ya proses kreatif angin sebagai medium perlawanan mana ini pernah diundang Mata Nazwa banana banana uh, banana. <tuk> banana. banana Minion <tuk> oh bukan maaf Uten loh <tuk> ya karena ya apa ya di dunia seni itu tidak semudah itu tidak semudah. karena jadi jujur jadi sempat kuliah di dunia seni juga iya. karena jujur eh, jujur jujuran gini deh ben. di saat kita kuliah banyak banget kita mengeluarkan uang iya. pakat nggak itu bikin teater apa misalnya Betul. produksi, apa, produksi apa, apa tugas apa semuanya membutuhkan uang yang tidak sedikit, sedikit dari semesteran hmm. gitu Udah sama biaya kuliahnya, ah. biaya tugasnya permata kuliah itu Wah banyak, nah, di... dari, dari mana, makalah itu. dan lain sebagainya ah, Itu dari hasil ini Nyopet. mungkin ya Eh bukan Bukan, <laughs> bukan, bukan deh bukan. <laughs> Menjop, jadi uh, ada ini, dengan uh, hari minggu gitu ya Sama abang-abangan lah, gitu ya, ikut gitu ya Lalu kita ke Camplas gitu ya Lalu kita ke acara Provider ini gitu ya Bantuin ini, uh, performan ...happening art dan sebagainya, nah itu dari situ, gitu. Itu, dan... ...wantarlah uang segitu pun ditabung untuk... ...untuk apa? Membiayai Membiayai, semua. membiayai semua. Jadi, eh, pas, pas kuliah itu orang tua uh -huh. sudah diringankan? Emang dari, saya dari kecil waktu udah diringankan. Cuman memang, megang kepercayaan ini. Yang harus terus Jadi apapun yang pengeluaran yang disetisi, ditahan sendiri nih? Ditahan sendiri. sendiri, iya. Ya, ber, uh, ya beruntung udah <coughs> ngajin dari siswa gitu ya untuk bisa apa tarullah uh, oh ini makalah ini bakal banyak nah untuk punya itu juga ini gitu. jujur nah, tugas. jadi punya kesulitan juga nih kalau di di dunia pendidikan uh, seni ya iya. kita tugasnya itu banyak mengeluarkan dana untuk ngeprint ini ngeprint itu dan benar juga kayak hmm. Wangi bilang bahwa kita itu banyak suka ikut abang-abangan yeah. uh, diajak gitu. senior ngerjain uh. proyek ini itu yeah. ini itu tapi kok bisa ya Wangi kuliahnya beres? Uh. Soalnya jujur waktu yeah. kesita yeah. di saat kita nggak job-job di luar pasti. kampus uh, uh. Yeah. itu pun yang jadi lakukan pada masa itu yang jadi tumbal absensi kampus pasti kok Wangi uh. bisa beres? iya, yeah. jadi uh, <laughs> jadi Uh, bisa beresnya itu adalah ketika dirasa cukup untuk menguasai kampus, gitu ya. Kampu yang seperti itu ada dikit ya. Gitu. Nah, menguasai kampus ini, nomor tadi, Oh, udah kenal nih, gitu. dari teater, semua mengenal, gitu ya. Kemudian sambil uh, berjalan dari 2007 itu pantomim gitu ya. di uh, mana STC ini, gitu ya, sambil berjalan lah itu. Nah, sepanjang berjalan ini, memang uh, ya, kita tadi uh, absen terkatung-katung, gitu. yeah, beberapa tugas-tugas terkatung-katung, terus uh, mau tidak mau saya berpikir gini, ketika lulus nanti, nih saya nggak bakal ada di kampus lagi gitu, gitu, punya dunia lagi, dunia yeah. sendiri, gitu. mengembangkan apa nih, seni lagi jalan tongga, atau nggak uh, atau beralih kemana gitu, nah ternyata uh, lamanya, durasi lamanya kuliah lah dari 2006 sampai 2012 itu ya hasilnya ya akan kita tua, ini ya, terasa gitu Walaupun agak terlambat gitu ya gitu. angkatan, angkatan, angkatan saya, teman-teman udah duluan ya, ya, Satu tahun lah gitu ya Udah gitu. yang kerja udah ya wah Nah barulah saya berpikir oke okay, harus diberesin gitu ya nah, Diberesin ini ya memang uh, beruntungnya ada teman-teman baik Dan ya, teman-teman yang, yang punya waktu ya untuk bisa berproses bareng gitu dan membantu dan membantu, prosesnya membanggakan, mengasihkan dan tidak ada apa ya. Justru hari ini mereka apa? Jadi kesan gitu, ada kesan gitu, ada yang membekas gitu. Jadi support system yang sangat baik Ada kenangan gembira proses itu gitu. kita, eh, di. ngambil jurusan apa? Penyutradaran. Wow, minatnya. Penyutradaran teater Teater. Kita sama. Itu benar -benar. peminatannya punya penyeraman kalau misalnya kita telusuri kenal pantomim dari mana kenal pantomim dari dari kecil ya kenal nih ya, tahu. Nah, kenalnya tahu pantomim lupa lagi SMA tahu SMP SMA tahu nah kemudian pas di kuliah itu akhirnya ketemulah sama Ramat Gusnadi nah itu toko pantomim di atas oh senior iya uh, dia seangkatan sama uh, apa uh, sama rinanos ya oh uh, seangkatan dan lagi uh, emang dia yang yang ini ya generasi keberapa sih kalau pantau di bandungnya ya kedua atau tiga lah oh uh, nah karena dia giat ya, kan, pantau di bandung tahun berapa sih awal? oh uh, adanya uh, kayaknya ambil sama ya sekitar 70 80 bulan, sekitar gitu Ya itu angkatan ke ya. eh, generasi ketiga. Kamu generasi ketiga nah, sebelumnya ya. Sebelumnya ada ben, Kang Ben Sumorong. Terus ada sempat Kang Epi juga di Bandung kan standar ya. ini. Gitu. Oh, Epi Kusnadi seperti itu. Iya, sempat di Bandung gitu. Terus sama beberapa uh, Kang Dablo dia Dablo, ada Mumu juga gitu. Mumu Gesya. Uh, Mumu oh, Kribo. Bukan. Oh, dikeren ya, <laughs> Mumu Gesya penyanyi Gesya Mumu <laughs> Mumu Kribo. Mumu ya. juga jadi, Mumu. jadi mengenali tentang pandemi itu. Terus, ya, terus terus gitu nah. Uh, memang jaraknya jauh banget nih semuanya gitu, Sama saya gitu. Nah, memang uh, dari pertemuan-pertemuan sama uh, Ramathus, Mumu nah, Akhirnya tahun 8 tahun Mim gitu, Karena uh, sempat waktu itu ada produksi Sang, bu, sang Guru dan Buku Pintar gitu, Di tahun uh, 2000, 2011 gitu Sekitar 2011 nah, di produksi itulah uh, akhirnya mengenal Panteng lebih da lebih dalam tahun dua 2011? 2011. 10 tahun iya. 11 10, 10. 11 tahun yang lalu ya. Iya, pertunjukan itu. Pertunjukan Sang Guru dan pintar. Itu nonton, hanya penonton, main. Main. main. Jadi langsung kecemplung untuk main. Iya. Proses main karena beberapa orang diambil sama Rahmat, karena Rahmat juga lakukan pengamatan kali ya, ya, gitu. Ini menarik badannya, ini menarik gesturnya, ini menarik orangnya. Kumpulin semua, bikin produksi sang guru dan buku pintar, kemudian ramat akhirnya dapat donor hibah, hibah pendidikan. Gitu. Ya. Akhirnya bikinlah pertunjukan itu. Dan bertemu dan dia pelajarin gerakan, eksplorasi, toko-toko pantomim, toko-toko marce Marcho ada ini ada itu. Akhirnya distribusi punya tahun itu dapat dikit gitu. Dan memutuskan tuskan untuk uh, terus pantomi. Terus pantomi? Rasa penasaran saya terhadap beberapa tokoh yang uh, sampai uh, akhir hayatnya terus di pantom. Contohnya siapa? Marcel Marceau. Marcel Marceau, -Marceau. Uh, uh, dari dari, dari Hita, Prancis. French. Uh, Marcel Marceau udah. Kenapa kok bisa Chaplin? Chaplin ya. satu juga. Soalnya kan yang Maaf, iya. jadi bukan orang iya, yang iya, tahu iya. tentang Pan Domingo. Hmm. Cuman kan Charlie Chaplin itu udah kayak uh, disebut Tuhan gak enak ya. Cuman yeah. udah toko nomor satunya, Topol, lah, iya. ya. Nomor Maestro, satunya master, ya. lah ya, nomor satunya maestro-nya lah ya untuk Pan benar. Bener, berarti setelah di bawahnya Chaplin itu ada, ada Marcia Marcio. Marcia Marcio. Iya. Iya. Nah. nah kedua toko ini gitu ya. Nah kedua toko ini aja kan kita kalau nonton itu tertawa gitu ya terus uh, penasaran sedih ada campur aduk lah ya perasaan tuh tentang anak-anak tentang uh, apa masyarakat sosial dan sebagainya apa sih yang diceritain perasaan gitu? penasaran itu muncul gitu barusan di, di, ditelusuri kan uh, terus caca plain dulu gitu oh ternyata caca belum membicarakan tentang sosial di uh, apa negaranya gitu walaupun dia dia saat itu berdominasi di Amerika gitu nah kemudian Marshae Marshall gitu, Marshae Marshall bicara tentang uh, zaman perang gitu serangan-serangan yeah. gitu. terhadap uh, anak yatim piatu gitu. terus dia ngomongin kamuflase atau memanipulasi gerakannya ceritanya tentang bagaimana meng mengkritik, gitu, mengolok-olok gitu. nah itu hal itu, oh segini ya gitu pengetahuan pantamu gitu, distribusinya gitu. gitu soalnya apa ya, Ca Charlie Chaplin adalah Salah satu yang Jaki anggap kekuatan dia bukan hanya sekedar pantungan tapi secara ya. visual pun dia hebat, dia hebat. Dia banyak menemukan teknik-teknik visual baru Iya, yang termasuk kayak hebatnya kayak film, film bisu gak lepas dari sejarah dari Capli Iya, ya. ya, salah satu yang Jaki pelajari di sejarah film itu bahwa teknik pengambilan gambar, ya. teknik Eh, uh, apa ya, kita nyebutnya di dunia media, eh, video itu cheating, maksudnya di saat, uh, Charlie Chaplin yang videonya viral itu yang dia ngegantung di jam. Iya, yeah, yeah, yeah. Itu sebenarnya kan, uh, uh, pengambilan sudut gak pandang, yeah, yeah. yang baik dan uh, benar. Yeah. Sehingga dia mau menimbulkan efek bahwa itu urut wow, dari ketinggian bisa yeah, itu segila kan, itu, uh, itu. Gitu. Nah, pemvirnya ketakutan juga, akhirnya. Gitu. Berarti ya, itu kan si hebatnya juga si orang itu si Charlie Chaplin itu mm. dengan si, mm, si Charlie Chaplin itu beriringan dengan uh, si kameramen dan lain-lainnya iya. ya timnya, berarti kita sebut yang hebat itu, itu timnya, timnya ya he, timnya, pendukung-pendukung timnya. di belakang ini kan kuat gitu ya. juga kuat juga gitu. sama seperti Marcel Marcio Marcel Marcio bisa oh, namanya, beneran. iya namanya besar dia, itu dia tadi gitu. ada orang-orang di belakang yang terus membantunya gitu ya. Menggiringnya kemana, membawanya kemana, kegiatan gitu. tamu, karena Marcia Marceau adalah orang yang berhasil mempromosikan, atau teman yang hingga hingga berlegenda nama dia. Gitu. karena inklusif dan lintas benua. Gitu. Bisa diterima. Gitu. dan Marsha Marceau ya benar, benar, benar, benar, itu kata benar, orang hebat karena iya. dia diga dibayang bayangi nah. nama besar cari capi. Uh, ada betul, betul. <laughs> ada. ada Ada enggak sih mereka berdua? Ada. Ada di YouTube. Bareng uh, bareng. Barengnya bareng itu enggak ada. Bareng itu enggak ada karena mungkin uh, eh generasinya jauh generasi juga ya, jauh mungkin juga, jauh juga. Ya, ya. Jauh juga ya. Nah, kalau kalau apa? Uh, kalau tau Michael Jackson, mm -hmm. Jalan moonwalk gitu. Yeah. Nah, Michael Jackson terinspirasi dari gerakan Charlie uh, Marceau. Gitu. Moonwalk, moonwalk. Jadi, sebenarnya gini. Marcel Marceau nonton cari chaplin pertunjukannya Kemudian terinfluence. Nah, ini Michael Jackson nonton Marcel Marceau terinfluence dengan gerakannya. Mahal wow, ya. Gitu <laughs> ya, dulu udah ke sana gitu. nonton apa? Nah, kita bikin yang kita kita, kita, ya. kita uh, tiru kasarnya, nah. uh, yang kita ambil apanya, sari patinya kita buat sesuatu buat, yang baru. Iya dan bahagian, Michael Jackson membantu mem mem mempromosikan si pantomim itu sendiri dan akhirnya ketemulah mereka berdua masih masuk dengan Michael Jackson di panggung, di satu panggung Wah, harus lihat dari videonya dong ada, ada ada video ya kalau misalnya, ya Michael Jackson terinspirasi. Hmm. cuman nggak jadi, apakah orang-orang pantomim pada saat itu nggak jadi cemburu kah? karena Michael Jackson lebih meledak daripada pantomim itu sendiri nggak hmm. enggak, cemburu itu malah bersyukur, malah ya. bersyukur kaya, karena ada salah satu musisi juga yang mengangkat um, pantomim yaitu David Bowie. David Bowie, David Bowie mengangkat pantomim, mengangkat musik-musiknya. Makanya akhirnya terciptalah kayak semacam garis itu dari eksperimen eksperimen mereka pantomim kemudian ledek gitu lahir kan. <laughs> David Bowie itu mendalami pantomim. Ada uh, beberapa video-video klipnya dia benar penikmat atau masuknya apa ya David dia, Boy Penggiat? David Bowie bukan ya penikmat, belajar langsung pantomim. Gerakannya. Belajar Dia... Penggiat ya, jatuhnya penggiat iya, juga iya, ya. Walaupun iya. bukan profesional pantomim bukan jatuhnya ya. Iya. Karena dia musisi. Betul. Setelah nonton-nonton yang oh. kayak gitu, oh. tahu sejarah pantomim, itu yang membuat Kak Wanggi Pengen hidup, enggak mm, juga sih. Justru uh, ketika udah nyemplung, dan gitu, ya. udah, udah, udah mendengar diri, nggak mau ngomonginnya -ngomong harus menikmati. Gitu. menikmati apa di dalam, di kedalaman itu gitu. ada apa di sana? Ada kora, ada ikan-ikan, gitu. nah, harus menikmati. Gitu. Harus, harus bercengkrama dengan mereka gitu. karena emang karena pandangnya kan imajinasi yang tubuh ya, yeah. gitu, ya. Nah, bagaimana imajinasi ini harus kita rawat karena... Ya ini modal kita, emajinasi ini yang bisa kita sampaikan pada tiap orang tentang apa sih yang kamu ingin emajinasikan Dan rata-rata pantomim itu sendiri oh, Iya, sendiri rata-rata Iya kan pantomim iya. itu sendiri, kan sendiri, kenapa rata -rata. disebut salah satu seni pertunjukan nah. baru itu pantomim karena banyaknya itu Aktivitasnya itu solo uh, solo hmm. Hmm. Kayak mono. zaman sekarang komedi itu ada stand up Nah, kalo, itu Kalau pantomim disebutnya stand up komedi itu Kita ya. nyebutnya di teater ya. Nah yang solonya itu pantomim Pantomim gitu. Kayak monolog gitu ya, ya. Nah, pantomim monomim kali Gitu Setelah tenggelam ya. Setelah menikmati prosesnya ya. Setelah menikmati dunianya ya. Kapan sih sampai mikir Ayo oke okay deh Kayak jaki ya. uh, Uh, di bidang video hmm. eh kejebak dulu di bidang fotografi nah. eh balik lagi ke lagi video lagi. ya semuanya berproses itu sampai memutuskan oke okay, saya hidup uh. di sini itu kapan? Uh. apa momennya yang sampai Anjir oke okay, saya bisa di sini ya yeah. banyak ya banyak momen ya tapi saya coba untuk ini aja ambil satu nih jadi waktu itu uh, terlibat di residensi uh, yang, di, apa, yang dibuat sama Institut Francis. itu sirkus kontemporer, sahabat gitu. Nah, mungkin itu salah, salah satu yang akhirnya uh, bagaimana uh, saya menuliskan matomimu gitu, gitu, terus menerus sampai hari ini. Gitu. Karena memang ketemu dengan teman-teman sirkus yang notabene disiplinnya juga luar biasa, gitu. Yeah. Dari waktu, dari pemikiran, dari wow itu diskusi dan berintermagnya uh, itu ketrigger, gitu. Dan akhirnya soalnya banyak teman-teman dari luar pun juga melihat itu ya yang pertama adalah oh kamu ikhlas gitu perjalannya seperti ini gitu, gitu ya hmm, kamu ikhlas hmm. karena saya melihat dari luar dari negara saya melihat Indonesia seniman tuh nggak seperti kebanyakan kamu sekarang justru mereka akhirnya kayak mencari materi yeah. gitu ya gitu. nah hal, -hal itu lah kok oh, kamu mau gitu kamu mau lari kamu tahu bayaran berapa dengan residensi terus saya bilang tahu, ya saya menikmati ini, ya. gitu. <laughs> itu alasan jaki, malahan itu alasan saya uh. jaki menghindar dari dunia seni pertunjukan. Iya. Yeah. Karena jaki okay. takut terjebak itu. Uh. Karena di saat kita nyaman, uh. kita ada di dalamnya dan nyaman, yeah. uang itu udah nggak ada di kepala kita. Iya. Yeah. Dan wangi malah meneruskan itu. Uh. Yeah, iya. Ya, karena emang uh, ya tarlah ibadah kalau bisa bisa bilang rezeki itu nggak kemana ya gitu, karena kita mau berusaha bergerak itu. Gitu. nah uh, ya itu ya menanamkan itu ya keyakinan itu, karena emang dari awal telah nggak tahu ini apa, kalimat doa atau apa ya, kadang berbalik gitu kayak berarti 2000 berapa 5 tahun menjadi panlongim, udah jenuh tuh, iya, udah jenuh udah capek ngapain ini. Gitu. Gak ada untung, gak ada rugi, gitu, gitu. Tapi ternyata uh, Ya itu dia tadi ada aja Hal-hal yang bahasnya, wah oh, harus rehat dulu nih jeda dulu, memikirkan dulu dan depannya bagaimana, langkah seperti apa, apa yang Langkah apa diambil. ya Lari atau jalan pelan atau jalan cepat dan sebagainya Nah, ternyata dari situ Itu, saya udah sempat ngomong saya gak laku Karena pantemisnya uh, Keluar dari zona yang terlalu lucu-lucuan gitu karena capek kalau melihat lucuan itu capek, Jadi bagaimana menghadirkan sisi lain dari tubuh kita, tubuh keseharian yang kita juga mengalami, tahulah mengalami habisnya makanan, gitu ya, banyak yeah. habis bahan pokok ya, benda-benda kosanya, gitu, terus melihat saudara kita atau keluarga kita juga yang juga punya tekanan, gitu. Saya coba untuk ngambil cerita-cerita yang dekat itu gitu. nah ternyata ternyata cerita-cerita ini jangan dikonsumsi, gitu, jangan, di, jangan diperlihatkan, nah cerita-cerita begitu diterima sama teman-teman nah dari situ ya terus-menerus gitu. yang terdekat juga banyak gitu. yang bisa kita gali bisa kita sampaikan sama orang dan itu mungkin jadi uh, sesuatu yang buat orang sendiri punya memori gitu. gitu punya memori yang gerakannya, ceritanya itu kok berelasi dengan saya waktu muda gitu. atau relasi pada hari ini gitu, gitu. <laughs> Jadi uh, yang setelah tadi obrolan tadi setelah mendalami hmm. udah apa yakinnya kenapa sih bisa hmm. oke okay, ya. saya hidup dan menjadi kan pantomim sumber kehidupan saya ya. karena udah ini ya udah mengalami pantomim, udah merasakan mengalami dan hal-hal yang oh ini kayaknya udah selesai nih gitu. Nah, selesainya kayak gimana iya, maksud selesai di sini selesai di e, banyaknya ruang-ruang yang didatangi pertemuan-pertemuan gitu ya, -pertemuan dengan beberapa orang gitu. nah, berarti harus naik derajat lagi tau gitu kita gitu, naik-naik tangga lagi gitu, gitu. karena memang kalau kita nggak seperti itu ya ya nggak sampai hari ini Wangi masih bisa berkarya di berbagai macam ruang gitu. Gitu karena jujur kalau misalnya kita kita punya kesamaan kita sama-sama peminatan kita di penyutradaraan hmm. dan jadi yakin Wangi pun sama nggak sih sama Jackie di saat melakukan apa semuanya itu udah kita bikin trial and error di kepala kita dari A sampai iya. Z -nya. iya pasti ada plan A plan B nya gagal lagi harus siapa oh plan A apa yang diambil untuk di plan B ini gitu. yang masih bisa kita cocok-cocokin gitu ya. masih bisa masuk lah gitu ya. pasti ada ada itu. tahun berapa itu memutuskan oke okay, saya bakal nyari duit di sini uh, saya akan melakukan ini terus di tahun ke tahun ketujuh tahun berapa itu berarti dari 2004 saya 4, 4 5 6 7 2009 2009, 2009. 2009, 2009 2010 karena di 2009, 2009 2010 itu lagi menyusun program untuk membuat nyusur histori Indonesia berarti itu masih fase kuliah, fase kuliah, fase kuliah udah mikirin program uh, bagaimana kurang publik apa ambil pola berlatih dan sebagainya dan itu di luar dari mikirin materi. ya bukan orang seperti itu sih, <laughs> karena ya jujur Jaki pun sirik Jaki ya. ketemu Wangi Jaki berkenalan sama Wangi Jaki adalah orang yang sirik <laughs> banget, karena dia bisa loh di seni peran. Jaki itu orang yang lari. Ya. Jaki sama sama Wangi hidup udah uh, nyaman dan sangat menikmati dunia seni peran, ya. sebutlah teater walaupun ya. ya. ya. itu. Ya. Cuman Jaki Jaki pun punya pemikiran kuat saya bisa hidupkah dari dunia ya ya, ini? Pati, pati. karena Kesana. bukan masalah dunia teater itu bisa Nghidupin menghidupin atau, atau tidak, tidak. cuman lebih ke saya adalah udah di tingkat ikhlas melakukan apapun di bidang ini, yeah. itu kan jadi bahaya. <laughs> itu bahaya. jujur kan itu jadi bahaya. Selalu, ya. entah kalau misalnya ruang lingkup kita oh. bagus atau ngerti sih kita tetap mau nggak mikirin materi Umat, kita tetap ya. dapat bayaran. betul tapi kalau kita lagi sial dapat ruang iya. yang enggak banget kita iya. terus aja diperes iya itulah pada akhirnya mau nggak mau kayak generalis selanjutnya kan harus berpikir ya gitu ya berarti ya nah kenapa nggak mikirin materi mang gitu hmm. kan kan perlu kan gitu ya untuk apa misalkan untuk beli rokok untuk produksi apa gitu ya atau untuk uh, makan, nah, makan minimal. minimal gitu ya udah ngopi ngopi gitu, kan harus bayar gitu ya harus beli dan bayar gitu ya nah uh, justru apa ya di situ tuh pada akhirnya Uh, lambat laun kan juga akan berpikir ke sana gitu karena uh, pada zaman itu mungkin setelah apa, saat tidak memberikan materi kan memupuk ya gitu menabung menginvestasi gitu, gitu. untuk untuk sebuah apa sebuah uh, pembuktian bahwa apa yang saya lakukan ini ikhlas dan apa yang saya lakukan ini benar-benar bukan hanya dari hati tapi ya ini mengalir aja tidak gitu. mengalir karena memang nanti ada pertemuan-pertemuan yang akhirnya ya kita bedakan nih antara bagaimana ini idealisme, bagaimana ini bentuk komersialisme gitu. Iya Kesana, ya. Gitu. ya. itu yang jagi <laughs> pikirin dulu bahwa dulu bahwa aduh jagi ngelatih di SMA aja untuk seni peran itu bisa sampai empat lima tahun dan itu nggak dibayar pun ikhlas. Di eh. Uh. yang terakhir anak-anak Gidi, itu apa? Ya, karena kita seneng karena seneng, ada yang ya? penerus kita ada, ya. di bidang hmm. ini. Hmm. Ya, ya. ya itu sih. Ya, ya. Bawa gorengan ayo deh. Makan nasi padang yang nasi padang doang. Ya doang, <laughs> cuman pakai gorengan itu udah nikmat <laughs> banget. banget Ketakutan Jaki di bidang hmm. teater atau seni pertunjukan itu. Hmm. Makanya Jaki sirik banget dengan tokoh ini, <laughs> dengan sosok. Wangi hut itu, karena itu dia bisa uh, bersih, te, uh, teguh gitu. Uh, Terus, teguh uh. di bidang ini jadi salut banget, dan jadi terima kasih juga ya, bisa jadi contoh yang salah buat Jaki. Maksudnya, uh. salah gini, apa yang Jaki pikirkan dulu ternyata nggak kejadian di Wangi. Uh. Yeah. Alasan Jaki bergeser dari seni pertunjukan lebih ke... ke Seni media uh. adalah karena di media jaki uh, bukan orang yang ikhlas ngelakuin apa-apa uh. tanpa uh, sebutlah bayaran. Yeah. Tapi kita di sini ngebagi ya teman-teman bahwa uh. bayaran itu ada bentuk profit dan bonafit. Yeah, Nggak selalu bayaran Gak selalu. itu profit kok, okay. cuman jaki di dunia foto atau video adalah orang yang tidak mau cuma-cuma. Yeah. Tidak mau menghabiskan waktu hanya dengan sesuatu yang... Gak jelas profitnya Betul. atau nggak jelas bonafitnya yeah. yeah, jadi bilang di dunia multimedia jadi seperti kayak gitu beda dengan waktu zaman Jackie di dunia teater yeah. atau seni peran makanya yeah. gila sih mau memutuskan terus di teater dan untung kita nggak ketemunya dari dulu <coughs> karena <coughs> dari, <dulu. coughs> dari dulu kita bisa jadi <coughs> uh, partner in crime kalau <coughs> dari dulu <coughs> uh, kalau itu dari negara mana sih? dia ya, di London, oh. Inggris. Yai yang jadi penasaran di di luar wagi ya. deh, yang jadi penasaran. Salah satu yang negara yang kuat banget pantomim itu Italia. Prancis. Oh, Prancis ya. Ya, Italia komedi lautre pantomim juga ada di sana. Yang jadi tahu juga oh, ada Itali. beberapa film-film layar lebar dulu yang berkembang di Italia itu bentuknya hampir pantomim banget. Hampir pantomim ya. betul. Cuman di pantom sendiri kalau misalnya hmm. berapa bayaran tersedih pada saat ya. bukan tersedia, ya hmm. maksudnya uh, profit terkecil lah. terkecil ya, gitu ya sempat uh, 75.000 mengalami nanti 75 ribu. kecil itu kecil enggak nasi bok doang pernah enggak uh itu bukan bayaran kan ya produk, gitu. <tuknya, konsumsi, <tuknya, konsumsi yang harus Konsumsi didiakan. itu mah harus ya. sebenarnya udah wajib, ya. dia karena memang pernah mengalami berarti air air pun nggak ada nih gitu. tanpa dibayar pun <tuk> tanpa dibayar pun ya, berarti uh, ada yang seperti itu bahkan bayarnya lama banget untuk proses 6 bulan, 3 bulan itu dan pernah mengalami juga yang akhirnya nggak ada nggak ada gawean selama 4 bulan itu bisa dibayangin lah 4 bulan berarti kalau nggak ada yang lain nggak ada masukan ya itu resiko jasa kayak kita kan kayak gitu <tuk> <tuk> <tuk> kenapa kita banyak berhitung ini a ini itu ini itu itu karena kita bisa hmm. menghasilkan hitungan lah sebut e, ngayalnya kita ratusan juta dalam sebulan betul tapi kita juga bisa tidak menghasilkan apa-apa dalam beberapa bulan iya <tuk> gitu. itu resiko jasa kayak kita kan gitu, Ya, tinggal bagaimana ketika dapat rejeki di investasi kan kemana gitu? Dan cara Pancangnya memberi apa? penghargaan bukan sok pengen jadi dikenal sebagai pelaku jasa yang selalu pengen dibayar mahal nah, bukan. bukan? Cuman kita hmm, apa ya sebutnya kita menghargai diri kita dulu. Betul, betul, betul karena memang lewat uh, media ini adalah pantom mini gitu ya. Kan ibaratnya yang seni yang... Apa di Indonesia belum begitu lah, gitu, gitu walaupun memang udah rame ya gitu ya, Membuat rame di video muncul dan sebagainya gitu, Cuman, memang kan naik lagi kayak gitu. itu tadi, uh, penghargaan, penghormatan, terhadap seni yang diangkat bahkan, dan ini seni sudah di apa, sudah di uh, dengan budaya kita lokal gitu ya, yeah. gitu yang, yang terancam punah gitu ya. yang terancam terakhir ter, dia apa, terlalu ancam wah hampir hampir hilang lagi gitu. nah, dan itu kan nggak nggak murah gitu yeah. perjalan perjalanan begitu dan ilmunya pun nggak murah ilmunya murah gitu. nah, harus gitu. kuliah dulu ah, gitu. harus di zaman kita literasi itu masih sedikit masih minim karena uh, okay. internet ada pun kita pakai untuk Yahomi messenger aja lemot uh, pada uh, zaman itu ya MRT MRT kayak gitu aja <laughs> hanya sebatas itu gimana kita mau cari referensi <laughs> gimana kita harus beli buku uh, atau bentuknya PDF kan betul. atau apapun itu itu dan biayanya nggak sedikit nggak sedikit bolak-balik warnet berarti. iya cari literasi <laughs> itu nggak semudah sekarang uh. jadi jadi coba petakan nih teman-teman teman-teman uh. uh, yang nonton ini bawa jadi bukan orang pantomim, tapi hmm. Jagi pertahankan apa yang bakal dikeluarkan di saat teman-teman yang di sini mungkin klien calon klien dari hmm. pantomim satu cerita hmm. itu harus dikonsep oleh seorang pantomim hmm. dua uh, uh, gerakannya gerakannya itu harus dipikir juga. dipikir juga mengajawantakan cerita ini <tuh>. dari dua itu aja itu tes sesuatu yang tidak murah tidak murah dan Oke. bisa dilakukan hanya oleh orang-orang yang pernah udah punya pengalaman iya. jam terbang jam terbang nah, udah itu mikir mungkin untuk zaman sekarang nggak bisa dengan visual doang audionya harus kayak audionya, gimana audionya ya gitu sesuai dari, dengan apa uh, isi kegiatan gitu ya, temanya iya. atmosfernya audiens termasuk lo kayak Kabaret lah huh? kita nge-combine audio aja uh. itu nggak semudah itu. Uh, kabaret apalagi kan. Iya maksudnya untuk pantomim pun kan gabung gabungin audio Baya, betul. itu untuk ambience nggak huh? semudah, semudah itu. Betul, Dan nggak semuanya bisa gratis juga yeah. kan kita beli juga audio audio yeah, tertentu ada, ada, ada, kan. Tertentu. Itu udah banyak aspek yang teman-teman harus bayar. Hmm. Apalagi kalau misalnya udah pertunjukan yang kelasnya panggung yang dibikin secara perform lighting ting, yeah. elemen eh, pendukungnya, alaman pendukungnya itu udah gila banget. Betul. Oh. Jadi worth it dong teman-teman. Minimal nggak usah pikirkan yang lain dulu. Hmm. Pikirkan hanya orang ini bikin cerita. Hmm. Orang ini mengejawantakan cerita itu dalam hmm. bentuk pantomim. Hmm. Dua hal itu aja bukan hal yang mudah. Bukan, iya. betul. Jadi Orang ini teman-teman rela bayar Rp100.000 Itu deh. Ya itu, gitu Itulah iya. di jasa kita Kita Betul. di peluang jasa, Jaki bisa nebak kayak gitu Karena Jaki tahu seni peran kayak gimana, iya. seni pekunjukan kayak gimana Dan kita di bidang jasa seni ini Yang rata-rata pikir, ah modalnya gitu doang oh. Ah modalnya gitu ah, doang Ah bisa gerak gini doang hmm. ya Ah di makeup doang mukanya gitu Itu pun sebenarnya kalau misalnya Jaki bilang Uh, jarang uh, mungkin banyak yang sebut uh, apa ya namanya yang secara uh, hmm. apa Instan sih atau... uh, kalau kita melakukan sesuatu hmm. yang di luar skrip deh improvisasi nah uh, itu mah spontan apa. doang spontan yeah. doang sesepontan spontan uhunya itu yeah. pasti dipikiran dari Uh, kalau misalnya kita mengatur cerita itu, awalnya gimana? Ya. Masalahnya apa? Ya. Penyelesaiannya apa? Tiga unsur itu pasti Betul. kita pikirin. Betul. Betul, Itu yang membuat akhirnya penonton tertrigger. Iya. Memberikan kesadaran. Satu kesadaran, dua ikut ke dalam cerita ya. kita. Itu Jadi kalau misalnya teman-teman ngomong, oh, wah, gimana? Cuman uh, improv doang. Kalau misalnya bikin hmm. apa? Engga. Engga. Ada Engga. yang dipikirkan. Ada juga. yang dipikirkan juga. Ada pengetahuannya di situ. Gitu makanya tolong dong, tolong dong, untuk untuk klien-klien maksudnya kalau misalnya mampunya bayar wangi cuma lima ribu oke okay. tapi kontrak tiap hari selama sebulan, jadi kan ada tiga puluh hari itu tiga puluh kali 500 lumayan kan, bayar lah, bayar. itu masih worth it dong, ya, cukup ya, kan? jadi bayar bonafit bukan hanya profit. Kalau orang lihatnya dia profitnya itu hmm, kan? Kalau misalnya pengen bayar secara eksklusivitas wangi, hmm. ya enggak dengan nominal yang se-asal -se -se -se itulah. Ya. Hmm. Coba obrolkan dulu. bener benar, perlu, perlu, itu perlu dialami. Karena wangi pun sebenarnya bukan orang yang mencari materi, doang iya. di sini. Cuman bullshit sebuah pergerakan betul. tanpa bensin betul Terbati. Kalau misalnya hmm. teman-teman ngedukung banyak banget pergerakan-pergerakan yang jadi baca tentang oh. Wangi bergerak untuk lingkungan hidup hmm. Masalah sosial, hmm. itu Wangi orang yang selalu teriak-teriak hmm. untuk hal itu Walaupun dia berpantomim, tapi dia hmm. selalu berteriak-teriak hmm. di sosial media dia tentang lingkungan hidup, tentang sosial hmm. Jadi kalau kalian pengen ngedukung Wangi untuk berteriak gitu, ayo dong bantuin bensinnya juga eh macam itu kan, itu uh benggerak -uh. kan? Iya, Wangi berpancomim dibayar kalian. Hmm. Tapi Wangi pakai itu juga untuk pergerakan. Iya, Iya Pak sirkulasinya gitu sirkulasinya kan? Sirkulasinya masih kayak gitu. Sirkulasinya gitu, karena apa yang saya ibaratnya sesuarakan sama lah sama teman-teman lain. Beresikonya kan tinggi. Iya. Ya mungkin setelah video ini tayang Wangi <laughs> nontonnya di dalam mana enggak tahu. <tuk> <tuk> Ki positif thinking aja. Siapa tahu ada yang tersinggung berlebihan karena yeah. uploadan itu. Kok <tuk> <tuk> <tuk> <Karena tuk> ngeri <Karena tuk> <karena> <tuk> <itu, tuk> <tuk> <tuk> ya, kok ngeri. Karena itu. Soalnya ya ya ya ya gimana ya? ya gimana ya? <tuk> Coba kita balik lagi ke pantomim. Pantomim itu uh, berapa lama sih proses di saat Wangi di order untuk e, berpantomim untuk membikin A sampai Z nya lah nah, cerita sampai itu ya kalau informasinya jauh-jauh hari berarti satu bulan dua bulan nah itu ngikutin dengan waktu yang disediakan berarti, oh ngabarin dua bulan nih sebelum kegiatan nah itu udah nyiapin tuh berarti ada satu bulan setengah lebih untuk nyiapin segalanya tapi kalau diinformasikan informasikannya satu minggu dua minggu, nah itu kan waktunya pendek banget iya. ya, berarti kan harus. Apalagi tiga 4, 4. hari. ngapain yang begitu-gitu gitu. nah, makanya kadang saya selalu minta yuk brainstorming, ketemuan dulu, gimana mana kayak ngambil kopi kek atau apa kayak gitu. mending ketemuan apa kegiatannya, temanya dan sebagainya apa gitu. untuk bisa saya sampai ke target, ada adaptasi ruangnya seperti apa di sana. Gitu. ya berbeda ya dengan dengan uh, pertunjukan yang saya buat sendiri, itu punya kebebasan gitu ya Dan itu long term banget ya iya, maksudnya uh, banget. Uh, Bikinnya pun bisa, oke okay, ide sekarang kita tayang nah, 2025 pun bisa, bisa gitu Bisa, itu. bahkan ibaratnya uh, seminggu bisa, ya sebebasnya ibaratnya Mau setiap hari latihan atau hanya berapa, uh, per hari berapa kali latihan, 6-5 yeah. kali latihan gitu ya Atau dari pagi sampai siang, kemudian lanjut malam lagi, itu bebas banget sih gitu. Jadi sama yang ibaratnya kayak uh, diundang dan sebuah kegiatan ya itu harus sebelum jauh-jauh hari gitu. soalnya jadi tetap ya anggap Wangi itu lebih ke kayak stand upnya mm -hmm. di komedi gitu yeah. maksudnya okay. itu kan yang yeah. Wangi lakukan karena yeah. tadi cerita tentang keresahan-keresahan yang diambil yeah. Kera, cara Wangi menyampaikan secara pantomim itu mirip banget dengan cara orang stand up ya, yeah, yeah, oh, yeah. Jaki bilang. Yeah, verbalnya kan kesana sekarang hari ini yang saya ya, gitu. itu yang dilakukan yeah. oleh Wangi bener kan? Iya yeah, iya yeah, iya yeah. karena emang stand up juga kan kesana gitu ya bicara tentang persoalan hari ini. Iya gitu yeah, keresahan yeah. pribadi. Iya yeah, itu bagus itu dan itu Wangi ejawandakan dalam kerennya. Yeah. Nah itu tidak mudah. Ya, kalau saya sebut pernyataan imajinasi lagi. Gitu. Iya. Jadi imajinasi menyatakan bahwa ini ada realitas yang hari ini dialami perisuhannya. Nah inilah el geraknya. Gitu. Dan dari omongan aja persepsi orang nanggapinnya bakal beda-beda. Bakal beda-beda. Apalagi dari gerak. Iya, itu dia. Makanya di situlah kebebasan berimajinasi ya. Dan resikonya tinggi. Baik-baik sih. Nah. <laughs> Tafsirnya macam-macam. Iya, Tafsirnya kan bisa gila-gilaan. <laughs> Kayak tadi uh. pas ketemu pakai baju merah bintang satu, kita wow, <laughs> pikirannya udah negatif <laughs> nih <laughs> bintang satu. <laughs> <laughs> wow sekretaris jenderal. <laughs> ya makanya itu hal-hal yang bener-bener banyak dipertimbangkan oleh Wangi. Gitu. Oke okay, kita uh, itulah masa lalu masa lalu Iyi. Wangi. Iyi. Atau misalnya cerita Wangi bisa jadi hari ini. Kalau yang pengen tahu kegiatan hari. Sekarang-sekarang apa sih yang fokus yeah. lagi ngerjain apa? Sekarang fokus lagi ngerjain fokus studi main MIME wabihum Jadi, studi MIME itu salah satu rumah ya Maksudnya banyak -ba lagi rumah, rumah untuk Ya selama ini kan udah banyak nih, ibaratnya melahirkan karya-karya ya Sombong Sombong banget, yeah, ya. Karena Emang harus sombong <laughs> ya. gitu, karena, karena sombong, karena sombong kadang kita nggak ini nggak dipunjulkan, iya. ya, nggak dikunculkan Iya, kalau nggak sombong Disimpen di portal aja nombong di portal. <laughs> <laughs> nah, uh, lagi itu lagi me merintis membangun pusat studi main gitu ya. ya. dari dari ruangan ini, hmm. dari ruangan kecil, gitu. Ya. nah pusat studi mem ini, ya salah satunya karena meng, oh udah nih, gitu, ya, udah melakukan beberapa pertunjukan di berbagai macam ruang. nah kenapa enggak? ibaratnya ada salah satu tempat fokus untuk bisa melakukan riset, gitu, hmm. penelitian, gitu uh, lewat tokoh-tokoh sebelumnya, gitu. ya terus juga pengkajian-pengkajian ulang gitu ya. Menarasikan ulang kembali tentang apa sih pandangannya sebenarnya itu gitu. Ya. Gitu. Kemudian bagaimana pemberdayaan masyarakat tentang Patomim termasuk ya tadi edukasi ke masyarakat gitu. Ruang-ruang yang tidak pernah ditemuin gitu ya. Karena itu masyarakat macam-macam ya. gitu. Ya. Ya, banyak. Gitu. Gitu. Jadi memang sekarang lagi bagus itu ya, membangun itu persatuan di Mayom jadi namanya Wangihood Studio Studio Mime atau Nggak, apa? Namanya Pusat Studi. Oh, Pusat, Pusat studi, studi Mime, Mime Wangihood. Wahud. Oh. <laughs> Pusat Studi Mime Mime Wangihood. Wang Itu yang lagi dijalankan. Yang lagi dijalankan. Makanya di belakang dan ya ada buku-buku itu referensi-referensi. Gitu. Dibaca itu? Dibaca. Oh. Eh, <laughs> <laughs> Dibaca. Biar kelihatan keren aja <laughs> si Jaki datang ke sini ya. Buku-buku <laughs> ditata buku dulu nih. Ya. Enggak, Engga. masih ada lagi. Ya literasi pantom juga kan minim ya. Yeah. Iya. Gitu. makanya ada beberapa buku yang uh, saya cari, saya cari terus menerus taruh lah. Akhirnya dapat di tahun 2020 2001. Bisa kebelilah gitu ya. Dengan hasil dari tabungan gitu ya. Yeah. Yang dapat terjadi dari sini dari sini, nah, dibeli tuh itu untuk investasi itu buku itu karena kalau kita hanya mengandalkan artikel di apa e, internet ya itu cuma nggak nggak ada fisiknya ya. itu, itu nggak bisa kita baca berulang. Ya. Dan Jackie pun ya untuk ter... fisik yang... dan Jackie ini tip karena pantomim sejarah pantomim di Indonesia itu belum hmm. ada, ya. itu harus yang jadi uh, uh, apa ya? poin penting deh iya. untuk pusat studi itu iya iya iya itu pasti ke sana dan insya allah uh, Jaki pun bakal menjanjikan kita bakal kolaborasi hmm. untuk pendigitalan arsip pun itu betul. kita siap ya Jaki pun sama tim siap untuk ngebantu itu digitalisasi uh, itu ya. kita pendigitalisasian hmm. karena kalau misalnya bentuk arsip uh, sekarang kita nggak tahu yeah. uh, awetannya atau betul. yang terjadi apa uh, kedepannya betul, ya betul, betul, betul. Betul. karena jadi yakin yang mendalami bidang pantomim pun anak cucunya udah nggak mendalami juga ya. Ya. itu yang disayangkan sangat, kan sangat disayangkan, betul. makanya yuk kita sama-sama karena kita sama generasi generasi kita ya. barang gitu yuk ya mulai dari generasi kita yang fokus juga untuk archiving budaya sejarah pun lah ya mulai ya. aja sebenarnya kalau misalnya kita ngomong wow kita Termasuk uh. yang ngedenger uh, cerewetan, celotehan, celotehan uh. teman-teman yang bawa yeah. Indonesia itu lemah di masalah arsip uh. oh gitu, ada. Setuju, tapi okay. kalau semua orang hanya berteriak Indonesia itu. itu lemah uh. dalam masalah arsip tanpa ada yang mau ngambil uh, di peranan situ. di situ Anak cucu kita pun bakal ngomong kayak gitu iya. Betul. Betul. Betul itu. Kalau... Jadi itu PR untuk uh. semua Rp. Jaki kendaraan dari Kang Andang, narasumber hmm. sebelumnya, udah tuh dari Wahyu, yeah. dari semua narasumber Jaki bahwa setuju Indonesia itu betul. lemah. Betul. Dan mari berkenalan pun hadir di sini untuk tugas itu. Yeah. Untuk mengarsipkan bahwa ini ada orang, teman-teman, entah tahun berapa yang nonton ini, ini loh ada sosoknya. Nah, betul. Karena memang apa? Ya kebetulan uh, saya juga kan selalu membuat ini ya, tiap, tiap tahun kan menandakan. Hari pandang sedunia gitu, sejak 2011 gitu. karena juga surat dari World Organization gitu, ya. surat amanah lah ya berarti untuk menjalankan itu gitu. dan sampai sekarang lah ya berarti udah tahun ini akan digelar juga kan yang ke-11. Nah itu juga salah satunya gitu, bagaimana uh, salah satunya untuk pengarsipan itu gitu, bahwa tiap tahun pun kan juga PR ya, gitu, iya. ya kan ada ada sebuah penandaan hari tiap tahun nih, bang kan kadang tahun berikutnya kita lupa, iya. kelewat gitu, ya. nah hal-hal itu Nah, ini kan bagaimana uh, kita selalu dipatahkan oleh ingatan-ingatan yang dilumpuhkan oleh ingatan-ingatan satu tahun ini udah lupa. Gitu. Iya. Gitu. Energinya pun enggak. Energinya enggak. Iya. Gitu. Dengan ingat pun, aduh. Iya. Aduh males ah, mau ngadain apa nah, kayak gitu? Iya. Atau ngadain aja, tapi dengan gimana ya gitu kan? Eh. Gitu. Tidak manfaatin media sekarang aja gitu. Misalnya juga, ya pantomim dunia udah. Iya. Hari pantomim Indonesia. Sedang dirancang? Sedang merancang. Ini menarik nih. Iya, karena <laughs> sedang merancang. Iya, kita sebut. Jadi khawatir ah. dengan para fotografer gini. Bukti-bukti ah. sejarah hmm. Indonesia itu rata-rata banyak uh, arsipnya itu bentuknya foto. Foto. Betul. Tapi arsip itu kan sejarah Indonesia. Yeah. Dan museum-museum yeah. yang bertebaran di sini isinya juga foto-foto. Foto-foto. Tapi ada nggak sih museum fotografi di Indonesia? Benar -benar. lucu kan? Ya, benar -benar. kita iya. bidang yang dipakai untuk mengarsipkan sesuatu, tapi kita pun nggak tahu kan? Nih, iya. sejarah, fotografi Indonesia itu ah. gimana? Iya, iya benar. Itu iya, yang benar -benar. lagi dirancang oleh Kang ah. Andang, Wahyu, iya, untuk iya. merancang itu. Makanya, nah, iya. jadi salah satu, yuk, gi, pantomim pun harus bisa kayak mm. gitu. Iya, iya, pantomim pun harus bisa. Betul-betul, ya, karena pentingnya untuk membaca jejak-jejak ibaratnya kayak kita belajar sejarah, ya, hmm. gitu ya. Nah, ibaratnya kita hari ini kan karena sejarah zaman, zaman dulu ya, revolusi dan sebagainya karena toko-toko bangsa lah, yeah. nah, mau tidak mau di zaman kita hari ini kayak, kayak tadi, yuk kita membuat sejarah kita hari ini seperti yeah. apa dengan kita mengarsipkan pun ke sejarah-sejarah yang lain, yeah. jangan fokus ke diri sendiri karena kita bisa kayak gini pun kehadiran pantoning bisa seperti ini pun karena orang-orang nah. di masa lalu tokoh-tokoh sebelumnya gitu. Tokat -tokat sebelumnya Melanju saya mah hanya melanjutkan komik KTS, KTS, melanjutkan bahasa pendidikan banget. Iya, itu KTS untuk melanjutkan pemikirannya. penyampaian gitu. mm -hmm. penyampaiannya seperti apa, terus karakternya itu dulu seperti ini, nah hari ini seperti apa gitu. pendekatannya dengan anak muda hari ini gitu. Gitu. Gitu. Nah kita ngomongin sesuatu yang baru mungkin ya jaki pun aduh ketemu Wangi teh kenapa Wangi dengan mm, sorry kelahiran 88. 88 beda sedikit sama jaki tapi dia udah masuk tokoh mari berkenalan hmm. ya karena jaki termasuk satu jadi Sirik sama beliau <laughs> karena masih bisa hidup di bidang ini hmm. dan mungkin jaki pun bakal bikin sesuatu sama Wangi dalam bidang ini Amin. dua enggak banyak hmm. karena pantomim itu bukan hal yang seksi dari segi materi hmm. yeah. gitu kan Itulah. kenapa kalau Jaki nggak wawancara Wangi Jaki wawancara siapa hmm. mungkin banyak yang Wangi telah disebutkan tokoh-tokohnya yeah. cuman yang Jaki nggak tahu seberapa nyemplung dia di bidang ini yeah. kita nggak tahu itu. bahwa dia cuman uh, sebagai Salah satu perintis pantomim iya tapi dia melenceng dulu ke dunia lain. Yeah. Apa He. itu kan kita nggak tahu. Yeah, yeah. Cuman kalau Jaki tahu Wangi adalah orang yang sangat konsen banget di mm. itu alasannya. Jadi kalau misalnya dia ngomong ah anak kemarin sore udah dua acara. Mm. Bukan yeah. hal itu. Bukan <laughs> hal itu. Jadi kita Jaki sangat ini Wangi jadi narasumber di mari berkenalan pun adalah salah satu apresiasi pribadi Jaki untuk salah satu tokoh yang di Bidang pandomim, second wangi hmm. Nah, jadi e, kalau misalnya teman-teman bertanya kenapa harus wangi, ya itu hmm. alasan Jaki gitu. Cuman gak mengecilkan bahwa Jaki bakal ketemu tokoh-tokoh pandomim lain. Ya. itu gak hmm, ngamen kemungkinan. Betul. Cuman ini yang Jaki, karena Jaki kebetulan baru kenal kita belum lama ya, juga, kenal ya, ya, tahu sama-sama saling tertarik, iya. deh. saling tatap, ya. kita sama-sama tertarik di bidang masing-masing bahwa uh. kita menjalankan bidang yang berbeda, uh. tapi kita punya kesamaan ternyata kita sama-sama alumni SIKAJ. Uh. Buk gitu, bu kan? Bukan, bukan alumni, alumni tidak lulus kan? Alumni tidak lulus. <laughs> <laughs> alumni itu <laughs> kan alumni tidak lulus bahwa uh. kita pernah sama-sama <laughs> di alun yang sama walaupun Wangi uh. hanya beberapa bulan uh. belum ospek sama sekali baru awal-awal <laughs> masa itu harus lihat SSP Hmm. SPP langsung mundur <laughs> makanya hmm. ya sekarang jadi terakhir deh buat eh, tender lu bukan yang terakhir ini, <laughs> tapi yang jadi tendernya kenapa sih harus teriak itu di media sosial tentang masalah sosial dan masalah lingkungan hidup zaman sekarang? Ya, ya. Uh, baik lagi ya, kaya berarti uh, yang kadang di Indonesia itu kan selalu Uh, luput dari hal-hal yang berarti ini yang yang tenggelam gitu ya terlalu banyak nih kompleksnya persoalan permasalahan masalah nah, di kita itu udah banyak banyak kan? banget udah banyak bertumpuk lah kalau di kepala itu udah wah gitu ya udah numpuk banget jadi ya. berat, berat sekali gitu. nah uh, bagaimana caranya uh, lewat pantomim gitu ya. nah, uh, ada beberapa persoalan-persoalan uh, yang teng yang tenggelam ini saya angkat gitu saya angkat permukaan untuk bisa sama-sama kita melihat ternyata sampai segini ya, gitu. dan ini harus bersama-sama kita uh, apa, apa tangani bersama, gitu. kawal bersama, bantu bersama, gitu. hal-hal itu, lah, karena memang banyak sekali selaput-selaput yang yang yang masih belum ter apa ter uh, terlihat ya tersentuh sama masyarakat. Gitu. Karena memang lewat pantomim yang memang saya bisa bersuara karena pekerjaannya cuma itu, gitu. pekerjaannya pantomim dan Buat saya pekerjaan-pekerjaan sikap, kalau udah, udah bilang pekerjaan sikap, ya itu mah bagian bagi dari tindakan, ya, yeah. gitu, lewat porsinya. Pekat gitu. dengan lingkungan juga? Eh, iya, itu pakai Oke, okay, jadi sepakat, misalnya oh. dengan berteriaknya dari segi pertunjukan pantomimnya yeah. itu enggak masalah. cuman yang jadi masalah bukan hanya dari pertunjukan pantomim. Aplotan-aplotan. Yeah. Yeah. Instastory, Instastory, Kang Wangi nah. itu banyak menyindir-nyindir hal itu. Itu ya. kenapa? Iya, um, salah satunya kalau kita terus menerus dengan uh, gelak tawa gitu, ngak terbak-bak atau lelucon dan sebagainya, nah itu ada, ada tempatnya tuh. Iya, ada waktunya. Iya, ada waktunya tuh. Nah, tapi ini persoalan-persoalan yang uh, seharusnya menjadi perhatian kita bersama gitu. gitu. Nah, Persembahan ini kadang itu yang ditenggelamkan gitu oleh, terlalu kekuasaan gitu nah, ini persoalan yang ditenggelamkan gitu, nah, mereka bermain, nah, bagaimana caranya, uh, apa, kita berjejaring, kemudian kita menemukan satu persoalan, nah, kita angkat nih, gitu, untuk bisa kita uh, perlihatkan pada, terlalu pengikut ya, pengikut di sosial media gitu. nah, nah, pengikut sosial media gitu, itu akhirnya tersadarkan, nah, lewat penyadaran-penyadaran tawanan ini, mereka saja sadar. Ada ya yang sampai segini Ada ya kenyataan. Ini bukan editannya ya Ini bukan hoax ya. Itu dia emang coba menampilkan kebenaran. Karena kan kalau di Indonesia kalau kebenaran itu selalu disalahkan. Iya. <laughs> Kadang di Indonesia yang lucunya yang banyak itu yang benar. Yang banyak itu yang benar. Benar. Gitu. Ya kalau di uh, apa? Sosial media kan Ya kuat-kuat mental aja. Diserang apa? yang terkutip warga net netizen min ya. 1 IG ya, <laughs> min satu, 1 IG, <laughs> IG. karena memang mau mau <coughs> kita harus terus mengembiskan pengetahuan apa yang belum tahu agar tahu jadi kalau Jackie bilang ya bahwa apa yang dilakukan hmm. adalah apa -apa. sekarang itu udah di ranah instagram kita, youtube kita, hmm. facebook kita itu adalah media yang kita punya hmm. alat? alat nah. Jadi kalau kita ingin menyampaikan sesuatu, sampaikanlah sesuatu yang ada positifnya, yeah. ada nilai yang bisa diangkat untuk orang yang melihat. Mm. Karena tanpa disadari hal, sekecil akun IG kita itu adalah media yang diperhatikan orang lain. Yeah, bahasa komunikasinya uh -uh. Bukan hanya sekedar foya-foya, yeah. bukan mm. hanya sekedar gaya hidup kita yang kita perlihatkan mau kayak gimana. Mm. karena kalau kita hanya menyampaikan sesuatu yang terlalu uh, privasi atau yeah. apa, emang pengen privasi kita dinikmati uh, oleh publik nah, kan itu. enggak yeah. makanya lebih baik ya jadi lebih setuju kayak Wangi huh? uh, menggunakan media sosialnya itu untuk media yeah. yang bisa diakses orang-orang untuk melihat apa yang sedang terjadi Betul. Betul. Betul. versi sudut pandang Wangi. Iya. Yeah. Walaupun jadi kan, ya. hmm. juga di mana gitu. Dan jadi juga nggak bilang. Wangi bener apapun yang diaparat hmm. enggak, selalu. enggak selalu, itu sudut pandang Wangi yang benar kata Wangi itu. Iya, kalau iya. misalnya mau konten, ya kita diskus. Iya, kita diskusi. Oh, itu, itu, ya. itu lebih seru. Betul, ya. itu yang akhirnya terciptalah sebuah dialog hmm, ya. Mm, ya dialog okay. bukan hanya saling menjatuh. Ada, kalau misalnya teman-teman oh, Wangi berisik banget sih instruksornya hmm. untuk masalah lingkungan dan uh, sosial, hmm. ya. Ya Jackie kenalkan bahwa inilah wangi Iya Kenapa dia bisa sekonsen itu Kenapa dia sebersinar itu Asal. Bersinar disini Jackie bilang Bahwa di pantomim gak banyak Dulu ada hmm. yang terkenal di SCTV atau apa siapa yeah. ya. Aduh siapa sih namanya Ya itulah ya. Yang di spontan Yang di yeah. acara spontan kan yang ada, ada, ada. Ah, Itu pantomim itu kan legenda banget di yeah. Indonesia gitu. Udah. Cuman ya Jackie bilang Uh, Jackie juga pengen berkenalan sama beliau, yeah. cuman yang ru di ruang lingkup Jackie yang terdekat adalah Wang. Yeah. Nah yeah. sekarang yang terakhir bener nih, yang terakhir. <laughs> pesan dan ya pesen deh buat orang-orang hmm. yang pengen berkecimung di dunia pantomim. Ya yeah, buat uh, siapapun ya yang ingin berkecimung di dunia pantomim ya yang jelas itu adalah kita harus tulus ya, gitu ya. tulus menyampaikan gak apa oh, lu? oh bukan, bukan tulus? bukan, bukan <laughs> lewat, lewat ceritanya gitu ya karena emang uh, ya tadi itu perjalanan gak mahal, ya. Eh gak murah ya, mahal gitu ya. karena kan bertemu dan apakah ini benar gitu ya terus berlapis itu kan benar gak sih gitu? apa yang terciptain gitu nah penemuan, penemuan itu kan juga ya kita tidak hanya menciptakan tapi kita pasti menemukan gitu ya. Karena, karena kita sering bertemu, kira kita buat ciptakan itu, gitu. nah makanya harus tulus, harus ikhlas, jujur, gitu dan apa ya ketika sudah dipantauin ya jangan sampai ibaratnya belum membuat sesuatu yang atau merusak si gitu. karena memang pantomim seologinya semestinya itu adalah seperti pantomim seperti seperti sebelumnya, gitu. nah kitanya itu harus kita kembalikan lagi, gitu. karena pantomim itu ya bahasa universal, ya. bahasa tubuh yang berbahasa netral, karena dia menciptakan satu titik apa perdamaian yang, yang bahasa gerak ini bahasa untuk semua. Ya. Jadi harus sabar lah ya, kalau harus sabar. Konsisten terus. Salah satunya ya udah udah semuanya sih, udah komplit, Itu semua bidang ya, sih, semua, semua bidang. bidang, semua bidang. Ya, harus konsisten, konsisten, harus komitmen, ya, ya angguh jawab juga gitu, terhadap karya tersebut. Ini oh, <laughs> sebenarnya banyak banget yang kita obrolin. Mau di depan <laughs> kamera, mau di belakang kamera, <laughs> sampai masalah eh uh, uh, kita banyak, banyak banget ya kita obrolin tapi karena ini konteksnya mari berkenalan, mari berkenalan. cukup jaki cukupkan dulu untuk berkenalan dengan yeah. kang Wanggi di sini ah kang dari tadi Wangi <laughs> uh, sama Wangi Hudianto salam oh, kenal uh, salam kenal buat teman-teman ah. yang nikmati nah kalau misalnya teman-teman penasaran atau apa ntar jaki bakal munculin juga di deskripsi ada akun-akun, uh, oh, gitu ya. channel, youtube, yeah. dan lain-lain Wangi -lain. Giud nggak di sini hmm. lah, di bawah aja nah. di deskripsi aja, <laughs> dibaca pengeditnya males kalau ditambilin <laughs> jadi, kita bakal informasi <laughs> tentang Wangi Giud kayak gimana kita bakal tulisin di deskripsi Top. jangan lupa ikutin terus Mari Berkenalan karena kita nggak tahu yeah. besok-besok ketemu siapa, oh, kita ngobrol tahu. sama siapa, kita nggak yeah. tahu yang jelas Mari Berkenalan masih concernnya baru di dunia industri kreatif hmm. belum ke lebar kemana-mana karena industri kreatif aja udah ada 16-18 subsektor jadi teman-teman bakal banyak pilihan mau jadi apa kedepannya hmm. sampai ketemu di episode berikutnya Dadah. mari berkenalan.